Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara Tasyakuran kemenangan Argentina langsung dari Buenos Aires. Ayo, sekarang kita umang Ayo, tangguhan karo Lur. Yo, boleh Boleh turun di dua Messi. Ya. Eh, 80 lah ya. Yang lainnya mungkin masih ada kegiatan. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, Blok A, di A, uh, Acara pada kali ini adalah kita tasyakuran nggih. Tasyakuran nggih. Tasyakuran yaitu nyelameti blok Argentina. Nyelameti blok, -blok, blok Argentina, aku Prancis nggih. Ya. Yeah. Itu nyelameti nggih, selametan tasyakuran yaitu mudah-mudahan kita semua diberi tahu, diberi kesehatan, kemudian rukun dengan tetangga, dengan lingkungan. Uh, kemudian tidak ada ya sehat yang pasti sehat karena Amin. sekarang banyak banyak rezeki, banyak rezeki sehingga bisa sering-sering makan-makan seperti ini, Amin. Amin. terus kalau misalnya ada sesuatu ya kita saling berbagi. Contohnya kemarin Pak Tito selamat, Tan, alhamdulillah saya sudah diteri. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Oh <laughs> <guluh> Ya, ya kita patut, patut bersyukur gih karena di Blok A kita semuanya sudah diberi kesehatan, banyak rezeki gih. Masuk Pak Tito kemarin selamat Pak Tito sudah menjadi kepala sekolah. Oke. Ulangan dengan Pak Tito. Sambutan, sambutan sambutan oh sementara lagi tinggal Mala sama Pak Ferry proses proses YouTube ditunggu <tuk> ditunggu selamatannya Ayy. karena apapun alasannya kalau kita itu selamatan bersyukur Insya <tuk> itu nanti akan dibalas lebih oleh Allah menuju anak keempat <tuk> menuju anak keempat <tuk> siapa Pak <tuk> Ferry oh, Oke okay. mudah-mudahan <tuk> setelah ini <tuk> kayaknya <tuk> banyak lagi yang kan kerajinan di Wakmano. <tik> Insya Allah mudah-mudahan, dan Kita semuanya diberi catatan, Baiklah Bapak Ibu sekalian. Jadi acaranya adalah itu kita ini untuk keuangan. Alhamdulillah adalah lapor dari kemarin, gih Mas. Lama-lama lupa, gih. Mas Basar. Mas Basar. Lapa dari kemarin pasar yang sempat agak rame Ya mudah-mudahan kedepannya tidak rame-rame lagi. Ya kita artinya susah senang kita tanggung bersama, gih. Ini. <tik> kemudian mungkin ada sambutan dari ketua blok Mas Bungo. Oh cukup nih. Cukup kan ini jamnya sudah selalu luwe. Mungkin langsung saja di doa bersama oleh Mas Bungo. Monggo Mas. Monggo untuk doa bersama sebelum kita makan. Monggo waktu di persilakan. Amin. Amin.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 that house Amin. Rabbana Al-Hirati Hassan At-Tahu Al-Jina Ad-Banar Al-Jina Ad-Banar Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kulit ditempati untuk menjadi tuan rumah Mungkin besok pindah ke sebelah A17 ini Mungkin <tik> ada acara tingkepan atau apa <tik> Sampun yeah. Oh Sampun oh, <tik> lewat <lauk. tik> yeah. Biar Sampun lewat kita berdoa bersama ini yeah. Berdoa untuk makan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma baligh kana bima razaqana wa qina adzabana Amin. Amin ya raballalamin